Tips efektif untuk menghilangkan lemak perut yang didukung oleh hasil penelitian ilmiah: 9. Lakukan latihan ketahanan atau angkat beban. Latihan kekuatan dapat menjadi strategi penurunan berat badan yang penting dan dapat membantu mengurangi lemak perut studi menunjukkan latihan angkat beban lebih efektif dalam kombinasi dengan latihan air 10 hindari minuman yang dimaniskan dengan gula menghindari semua bentuk gula cair seperti minuman yang dimaniskan dengan gula sangat penting jika anda mencoba menurunkan berat badan 11 dapatkan cukup tidur nyenyak. Kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan resiko kenaikan berat badan. Mendapatkan tidur berkualitas tinggi yang cukup harus menjadi salah satu prioritas utama Anda jika Anda berencana untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan Anda. 12. Lacak asupan makanan dan olahraga Anda. Menyimpan buku harian makanan atau menggunakan pelacak makanan secara online adalah dua cara paling populer untuk melakukan ini. Tiga makan ikan berlemak setiap minggu. Makan ikan berlemak atau mengkonsumsi suplemen omega-3 dapat meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Beberapa bukti juga menunjukkan, makan berlemak dapat mengurangi lemak perut pada orang dengan penyakit hati berlemak atau fatty liver. Empat berhenti minum jus buah. Dalam hal penambahan lemak, jus buah bisa sama buruknya dengan soda manis. Pertimbangkan untuk menghindari semua sumber gula cair untuk meningkatkan peluang Anda berhasil menurunkan berat badan. Sebagai ilustrasi, satu porsi atau 8 ons atau 240 ml jus apel tanpa pemanis mengandung 24 gram gula. Setengahnya adalah fruktosa. 15. Tambahkan cuka sari apel ke dalam diet Anda. Cuka sari apel dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Penelitian pada hewan menunjukkan itu dapat membantu mengurangi lemak perut. 16. Makan makanan probiotik atau minum suplemen probiotik. Mengkonsumsi suplemen probiotik dapat membantu meningkatkan sistem pencernaan yang sehat. Studi juga menunjukkan bahwa bakteri usus yang bermanfaat dapat membantu meningkatkan penurunan berat badan. 17. Coba puasa intermittent. Puasa intermittent adalah pola makan yang berganti-ganti antara periode makan dan puasa. Studi menunjukkan bahwa itu mungkin salah satu cara paling efektif untuk menurunkan berat badan. 18. Minum teh hijau. Minum teh hijau secara teratur telah dikaitkan dengan penurunan badan, meskipun akan lebih efektif bila dikombinasikan dengan olahraga. 19. Ubah gaya hidup Anda dan gabungkan metode yang berbeda. Menurunkan berat badan dan mempertahankannya sulit dilakukan, kecuali Anda mengubah kebiasaan diet dan gaya hidup Anda secara permanen. Jika Anda menginginkan hasil yang baik, Anda perlu menggabungkan berbagai metode yang telah terbukti efektif. Menariknya, banyak dari metode ini adalah hal-hal yang umumnya terkait dengan makan sehat dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Demikian sharing informasi tentang 19 cara efektif untuk mengecilkan tempat perut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode berikutnya.